serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial dari Les Tiden Bilar Di kabar pertama ada informasi yang sangat membanggakan sekali ya Alhamdulillah untuk perolehan sementara Indonesian Music Award ini selisihnya 1 juta suara dengan Liodra Bunda Lesti mendapatkan voting 3.729.365 votes, sedangkan Leodra persahabat ya itu Votingnya 2,7 juta Doakan saja mudah-mudahan Inul kesengan kita semakin banyak Lagi dukungan yang diberikan Semangat terus untuk warga Konoha Kita yakin Bismillah Lesti akan Membawa pulang Piala Penghargaan IMA 2022 Kemudian juga persahabat ya Kita simak juga dari judukan vitamin dari Om Izhar Om Izhar mau unggah video bareng Abang El. persahabatnya kembali. Baby El lagi dinyanyiin oleh Om Izhar. Masya Allah, Abang L ini selalu bikin soundbox semua orang, selalu bikin semangat warga Konoha. Masya Allah, hingga komentar pun memang banyak juga diberikan. Diantaranya dari akun, Asnia Devina mengatakan Pak, dari kemarin nyanyiin Fatih, tapi Fatihnya nggak bobo-bobo semangat ya Pak En, Masya Allah banget Ada juga tanggapan lain dari akun, Rana Sinaga mengatakan Bang, kagak ada niat bajak HP kakek lu apa? Malam minggu nih temenin onti yang lagi kebanjiran di kotak kelahiran bapak kok katanya tuh, Masya Allah Ada juga tanggapan lain bersahabat ya dari akun Instagram skor 79 mengatakan Pak En masih di Bandung Apa kemarin ada ya di acara Apa Benny? Cuma gak kesorot katanya tuh Doakan saja mudah-mudahan Idola kesayangan kita dan keluarga Selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Dan semoga selalu sehat Berikutnya bersama disimak juga Ada cidukan atau potret Leslar foto bareng dengan Kak Sania dan suami Masya Allah banget ya Melihat foto ini juga kita merasa bangga dan kagum. Begitu tulus dukungan dan support yang diberikan dari Kak Sania dan Babaji Persahabatnya. Masya Allah, mudah-mudahan mereka sehat. silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Ini sahabat sesurga, Masya Allah. Berikutnya, juga persahabat Ya, kita lihat nih, diunggah nih, IG ya. Bagas setengah jam yang lalu mengunggah sebuah postingan Persahabat ya. Sedang tentunya berada di suatu tempat lagi, nonton konser musik persahabat ya, seperti di kafe. Dan tentunya, kita lihat persahabat ya. Bagas di sini sepertinya tidak ikut Papa Bilar, ya. Papa Bilar sepertinya masih di Bandung Dan besok bakal ada kejutan Live streaming persahabat ya Ini live streaming dari Toba Boys Yang akan dihadirkan besok malam Papa B, Masya Allah banget ya Tentunya selalu ditunggu kejutannya Kita berharap banget Lesler selalu memberikan Kebahagiaan untuk kita Semuanya Doakan support dan selalu Dukung yang terbaik Mudah-mudahan kita juga semuanya diberikan kesehatan, tetap kompak dan solid dukung karya-karya Lesti Kejora. Kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. ورحمة الله وبركاته